Kembalan di atas genteng Sudah sekitar 30 cm Warga saat ini masih mengevakuasi Barang-barang yang sekiranya masih bisa terpakai sudah seperti uh, seperti inilah teman-teman bangsa dan setan air tidak main-main gunung semeru mengeluarkan letusan yang begitu dahsyat dan Ini plafonnya bolong, ya. Ini di dalam rumah. Ini terjadi di dalam rumah saya sendiri, teman-teman. Ini di dalam rumah sen saya sendiri, kondisinya seperti ini. Dan inilah yang kemarin. Langsung terjun ke bawah ya, sehingga plafon dan asbes bolong ya. Inilah yang turun seperti ini. Hey, hey. Paksa D &D. Hey, ayo maju Ayo ngalor, hehehe hehehe ngalor. ngalor, ayo Mama, jangan nak pergi motor dia ini. ngerti. Segeri. Segeri Baga -baga. E, bap di. Bapak aku, Bapa. aku melakukan Ayo melaku kabiran, bisa dengan Bisa. Bisa Koleh bapak. Ini kondisi eh, di dapur eh, mana ya? Rumah saudaraku. Eh, ini, apa? Bete. Bete. Ya? Hmm. ini rumah bapak saya. Dan yang sebelah kirinya ini adalah rumah kakak saya Semuanya hancur, tak tersisa Dan kita anggap ini semua sudah musibah Kehendak yang maha kuasa Insya Allah kita ikhlas Tuh terlihat seorang warga sedang mengevakuasi uh, Renaknya, kambing Ini di kurunganku Ini di kurunganku si tas Oh iya Itu yang Wah, kayaknya eh? Ini aku apa. bapak Oh, no. tidak Api ya Api ya inda dia Gunung Semeru tertutup Awan Putih pekat Campur abu-abu Di siang ini Hari Minggu Di sekitar Curangobohan Dan Keajar Kuning Hari ini turun hujan Abu vulkanik lagi Informasi ini diambil dari dusun Kajar Kuning, desa Semeru. Diperkirakan lava turun kembali karena Gunung Semeru tertutup oleh awan kelabu. Ini. pengungsi dan petugas evakuasi sudah berlari meninggalkan desa curakobohan balik, balik balik balik awas balik lava turun lava turun Turun lagi, Gunung Semeru tidak terlihat tertutup kabut. Kelabu, putar balik. Allah semoga selamat semua ya Allah tidak terjadi apa-apa lagi ya Allah